Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 33, 34, 35, 36 Pada tema 2, kelas 6, Persatuan da dalam Perbedaan Baik, langsung saja kita ke halaman 33 Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya Baik, di sini kita diminta untuk menuliskan makna proklamasi dari cerita Edo dan teman-temannya. Baik, kita jawab makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya, yaitu mau memperkenalkan seni dan kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia. Berikutnya, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait? makna proklamasi kemerdekaan aku mempelajari tentang Edo dan teman-temannya yang menentukan seni dan budaya yang akan ditampilkan dengan jalan musyawarah seperti halnya dalam menyusun teks proklamasi yang dilakukan oleh para tokoh proklamator berikutnya berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari baik di rumah Sekolah dan masyarakat. Baik di sini kita akan memberikan contoh proklamasi. Mohon maaf, proklamasi makna proklamasi kemerdekaan ya. Di kita pilih yaitu di lingkungan rumah. Contoh menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah yaitu tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri. Bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga, tidak mudah bertengkar di dalam rumah. Yang keempat, senantiasa menjaga amarah dan emosi. Kemudian kita akan lanjut di halaman 35. Hari ini Ibu Titin membuat beberapa kue batik. Ia menyumbangkan kuenya untuk acara rapat RT di rumah Lani. Ibu Titin memotong setiap kuenya menjadi 12 potong. Lani menghabiskan 3 potong kue. Peserta rapat menghabiskan 31 potong kue. Lani melihat ada 2 potong kue tersisa di atas meja. Berapa kue batik yang dikirim Ibu Titin? Nah. Nah, kita akan jawab di halaman 36 ya, untuk soal di halaman 35 ini. Bacalah soal tersebut dengan saksama, tuliskan jawabanmu dan tulislah bagaimana kamu menemukan jawabannya. Baik, karena yang ditanyakan adalah berapa kue batik yang dikirim Ibu Titin. Nah, di sini, maka kita akan menuliskan ya diketahui bahwa di sini Lani menghabiskan tiga potong kue berarti kita tulis tiga kemudian peserta rapat menghabiskan 31 potong kue berarti kita tambah dengan 31 kemudian Lani melihat dua potong kue tersisa di atas meja berarti ditambah dengan 2 maka Berapa banyak potong kue yang ada di sini? Banyak potongnya adalah sebanyak 36. Dari mana 36? Yaitu dari kita jumlahkan 3 ditambah 31 ditambah 2 yaitu 36 potong kue. Nah, sedangkan setiap kue yang ibu titin potong itu ya... Ada berapa kue? Nah, ada berapa kue yang ditanyakannya, bukan potongannya. Jadi, 36. Ini belum selesai jawabannya. Jadi, masih kita lanjut ini adik-adik. Nah, maka untuk mencari kue yang dikirim Ibu Titin, kita tulis ya. Untuk mencari kue yang dikirim, ibu titin yaitu nah yaitu dengan cara kita hitung eh uh, 36 potong ini dibagi dengan 12 potong kenapa 12 potong karena setiap kue itu dipotong menjadi 12 potong maka dibagi 12 nah 36 dibagi 12 berapa yaitu tiga maka jawabannya maka banyak kue kue batik yang dikirim ibu titin yaitu tiga kue batik. Oke, itu saja jawabannya. Berikutnya kita lanjut ke halaman 36 juga di soal nomor 2. Lani dan Siti membawa kotak kue batik buatan Ibu Titin ke rumah Edo. Satu kotak kue berisi 6 potong. Mereka membagi 1/6 kotak kepada empat temannya. Apakah Lani dan Siti memiliki potongan kue yang cukup apabila setiap temannya mendapat 1 potong kue? Bagaimana kalau mereka membagi tiga potong kue untuk setiap temannya? Jelaskan bagaimana kamu menemukan jawabanmu. Baik kita jelaskan ya. Baik kita jawab ya. Oke, okay. yang pertama kita cari dulu jumlah kuenya, jumlah kue kita tulis dengan JK saja ya, JK itu jumlah kue, sama dengan kita kalikan 2 1 per 6 kotak ya, 2 1 per 6 kotak, 2 dikali 2 1 per 6 kotak dikali 6. Nah, karena setiap kotak kue itu akan dipotong menjadi, ah, mohon maaf, itu memiliki 6 potong kue. Maka, kita langsung saja hitung 2, per 6, 2, 1 per 6 dikali 6. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 6 kali 2, 12 sama 1 adalah 13 Jadinya adalah 13 per 6 Dikali dengan 6 per 1 Oke 6 bagi 6 bisa kita coret 13 Ini hasilnya adalah 13 per 1 13 per 1 itu sama artinya dengan 13 Maka banyak potong kuenya adalah 13 potong Maka jumlah kue Yaitu 13 potong nah tulis di bawahnya ya JK sama dengan JK sama dengan jumlah kue, ini sebagai keterangan kemudian setelah kita mengetahui ada 13 potong kue nah di sini kue tersebut akan dibagikan kepada empat temannya apakah Lani dan Siti memiliki potongan kue yang Cukup apabila temannya mendapat 4 potong kue Nah setiap orang akan mendapatkan 4 potong kue Berarti Kita tulis di sampingnya Setiap orang akan mendapatkan 4 potong kue Apakah cukup atau tidak Oke Berarti setiap orang mendapatkan 4 4 ini ya Ini kuenya dikali dengan empat orang Maka Maka kue yang dibutuhkan adalah 16 potong kita tulis kue yang dibutuhkan yang dibutuhkan sebanyak 16 potong sebanyak 16 potong maka Kita tulis maka kue tidak cukup karena potongan kue hanya 13 potong. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau mereka membagi tiga potong kue untuk setiap temannya? Oke, jika setiap teman itu mendapatkan tiga potong kue, maka kita tulis 3 dikali empat. Nah, kalau tiga dikali empat ini, hasilnya ada 12 potong kue. 12 potong kue yang dibutuhkan, maka di bawahnya kita tulis maka kue cukup untuk empat orang karena jumlahnya Adalah 13 potong kue. Oke, itu untuk halaman 36. Sekarang masih di halaman 36 juga kita jawab ya. Setelah belajar hari ini, renungkanlah Apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, aku mempelajari tentang nama tarian pola lantai daerah dan mempraktikkannya kemudian apakah masih ada yang membuat kamu bingung? jelaskan, tidak ada yang membuat saya bingung nah itu saja adik-adik yang kita jawab pada video kali ini, sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh